Dan kami lagi proses film bulu Perindu dan tajuk cinta. Dan saya selesai peran jalan film bulu Perindu dan cinta itu sudah Insya Insyaallah uh, film yang kita program film bulu Perindu dan cinta ini akan tayang dalam minggu ini. Jangan lupa pastikan film terbaru kami yaitu film bulu Perindu dan tajuk cinta. Oke pemirsa sekalian, ini keluarga dari Tunku Rayu. dan ini uh, kawannya Lisa. Kawannya Lia, kawannya Hasna nah, dan ini adiknya dari Hamid Kami keluarga besar dari film Misteri Bulu Perindu dan Taju Cinta Nah, saksikan uh, tayangan film kami ke depannya Dan kemenalinya, coba Hasna, kemenangannya? kita. Teman-teman yang mau menonton film Bulu Perindu dan Taju Cinta Jangan lupa uh, tunggunya di Cinta Fajat Production. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share ke kawan, -kawan kalian sebanyak mungkin. Untuk bisa yang disampaikan? Ya, ya, seperti yang Hasna bilang tadi, jangan lupa nonton di Cinta Paca Production film terbaru kami, yaitu film, berapa Hasna? Guru Perincian, Tahajit Cinta. Yang pengurusan Hasna terutamanya. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya dan soalnya nah, Lia, ada yang mau liat bang ya nama saya Lia, saya sebagai seorang adiknya bang Hamid di film Hulu Berindu dan Sehat Cinta oke okay, sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Tunggu C, kalau dipanggil Muhammad Syahrial ya dan ini adik Kasna. Asnah eh, eh, eh. nama nama saya sebagai nama Rial, Bati Yudha Daudiandra. Dalam dalam kategori pi, batin inilah kami keluarga besar cinta fajar perbincangan dalam kategori cerita misteri pulau biru dan cahaya cinta. Di sini kami saya sebagai kategori paling pulau pulau dan paling heboh. Masyarakat jangan lupa saksikan biling kami cinta fajar perbincangan. Saya di kamp melab, boleh kakap ikan kakap mantap mantap. Okay, terima kasih. Sudah mau menyaksikan sebagian dari sebelum kami inilah selanjutnya akan ditayangkan. makasih. bangan, cepat dong ya. ya lebih kurang tergantung produsernya juga ah. kalau editingnya cepet berarti cepet tayang. gimana? nah. ya harapan kita mungkin dalam minggu ini sudah tayang satu dua episode ya. Nah, inilah produser kita yang luar biasa bang Fajar. jangan lupa Subscribe ya, banyak-banyak teman-teman. Uh, Jika punya produsen, jangan memang gampang fajar. Ini namanya singkat, fajar. Oke, okay. sekian ya, dan terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, okay, sampai jumpa. Sampai, ya, sampai jumpa di film kami Sepuluh uh, Pintu dan Tadi Cinta. Bye. Pak Parni Loh, Ya, satu ini. Satu ini, satu yang terpenting. Ya, ini pemain. Pemurut mana ni? Nih, ini umi ya. Ah, ini umi kami. Iya, ah, ya, ya. umi kami. Ya. Nanti nak? Ini kawannya Hasna. Ikanoi dia diapi buka. PW Kasli. Abang, abang. Abang. Abang. Abang. Abang. Abang. Abang. Abang. Abang. Abang. Kapro. Betul nama yang katil kapro. Nyah, ni darah dia. Ha. Ayok pun dulu. Oh ha, ang tanya mohor. Ha. Ini apa je menanti saya. Yo kakak, yo kak, gamri yo, gamri yo. Mort, kaput. For yuk. Ku pun dah letak. Ha nak kut, kubu do mort ah. Oi, kau dibakar. Bukan dibakar. Bukan dibakar. Menuju depan katak-katak bakar. bakar. Ya, ya, apa? Ah, nah, ah, ya? ya? Ya, ada hmm. Ya, pertama kali ya, ya, di bahaya. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,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 Okay, terima kasih bu. Assalamualaikum nah, warahmatullah wabarakatuh. Aku jadi adegan bulu perindu jadi tamim yang mengambil peluru. Nah, nah ini namanya tukar yang nantinya aku akan melamar hasna ditolak sama tukar ayu. Nama hmm. dari saya. Nanti dia dikasih, mampi, dikasih mimpi sama kakeknya lah ya kan. Hmm. Nah karena begitu saat saya tolak uh, lamaran dia, dia pulang ke rumah malamnya dia bermimpi uh, kakeknya menyuruh dia ke Gunung Salak.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 Nah, makanya disitulah pada suatu hari anak kami yang bernamanya Hasna dikasih tahu tentang keajaiban daripada bulu suaranya bulu pelindungnya tersebut. Nanti kita ada perannya yang namanya bantah, yang uh. bakalan ngelamar si Hasna. Hmm. Dan nanti kita lihat Hasna sama Hamid atau sama bantah. Nah, kenapa nonton ya? Oke, okay. okay, itu teman-teman. Salam sejahtera ya, untuk kita ya, semua. Ya, ya selama kita semua sukses untuk kita semuanya. Okay, semuanya. Ya. Hmm. Semangat, ya, semangat.